Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, sahabat leslar halo, halo, halo, Selamat pagi, selamat halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, kabar terbaru. kabar halo,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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini Persahabat yang langsung mendapatkan cidukan yang sangat masya Allah banget persahabatnya Walaupun ini potret kebersamaan keluarga kecil Lesnar dengan tentunya keluarga kecil How Ada juga persahabatnya dengan pasangan Babaji dengan Kasania Kita sudah merasa happy sekali Apalagi dengan tentunya aksi lucunya Abang El, persahabat Gaya fotonya, aduh Masya Allah Ini gaya apa ya, kalau di ditebak Aduh Masya Allah banget nih anak Luar biasa, semakin aktif Semakin pintar, semakin cerdas Makin bangga aja sama Abang El, Masya Allah anak. Saya selalu ya untuk Abang Fatih Semoga selalu menjadi Kebanggaan keluarga Amin begitu banyak para sahabat tanggapan dan respon yang diberikan tentunya di antara dari akun Mamdots mengatakan Masya Allah, Abang Fatih pakai gaya mulat itu Dalam bahasa Jawa, mungkin capek habis ngelatih senam ibu-ibu cantik ya. Nah, ada, masya Allah, ada juga tanggapan dari Sumiyati. 78934. Ini kayak foto model saat ini biar kayak papa jadi model nanti. Amin, masya Allah banget, tersahabat ya. Ada juga tanggapan dari Bahar Wirta "Gak suka-sukanya abang Fatih, dibikin gemes." Oh, abang Fatih kepingin punya adik juga, kayak abang Saka. Aduh, masya Allah banget, tersahabat ya, semuanya. Tentunya, gemes ketika melihat Al Fatih dengan gaya lucunya, dengan aksi yang selalu membuat kita bahagia, pasti luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan, Selaturahmi Pertemanan selalu terjaga, selalu terjalin dengan baik, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk mereka. Kemudian persahabat, informasi yang sangat penting untuk warga Konoha, karena besok persahabatan itu akan ada acara grand opening store Manja Ivan Gunawan. Ini penting banget untuk warga Konoha spesial, performancenya itu ada Bunda Lesti dan Asila Maisa. Jangan lupa dicatat, persahabat, ya, untuk waktunya mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Di sini tentunya deretan artis juga banyak yang akan tentunya hadir di acara Grand Openings Termanjai Von Gunawan. Di antaranya, persahabat, ya, ada Mama Iis juga yang tentu ikut hadir, ada Kartika Putri, persahabat. Jadi jangan sampai lupa, Bunda Lesti, dia ternyata juga akan satu Live juga di acara tersebut dengan Mama Iis kartika Putri. Aduh ini bakal pecah. Ada Kak Natali Holster juga bersahabat. Jangan lupa Live-nya itu ada di dua aplikasi. Yang pertama di aplikasi Instagram dan yang kedua di aplikasi YouTube bersahabat ya Ivan Gunawan. Jangan sampai lupa nih disaksikan. Bisa tentunya kalian melihat live-nya langsung kalau berada di jarak jauh Kalau yang dekat, langsung aja mampir persahabatnya ke tempat atau ke lokasinya Itu berada di Depok Persahabat Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses acaranya Dan Bismillah, Bunda Lesti doakan persahabatnya selalu sehat Dan bisa menampilkan penampilan terbaik besok sore Kita simak juga kalimat caption info yang ditulis langsung oleh admin Maja Ivan Gunawan Hai wanita manja yang mau menyaksikan special performance dari Lesti Kejora dan Terea Al-Lasilamaisa di Grand Opening Tour Manja Margo City kalian bisa join live di Instagram dan Youtube Ivan Gunawan jangan lupa untuk menyaksikan keseruan Grand Opening Tour Manja Margo City dengan berbagai banyak all-star seperti Adelia Pasha, Kartika Putri, Natalie Halser, dan Isdahlia Saladewis Maharani itu persahabat ya itu beberapa bintang tamu yang akan memberiahkan acara Grand Opening dan manja Ivan Gunawan nanti besok persahabat Wow ini selalu membuat kita penasaran dan pastinya enggak sabar banget penampilan seorang lesti yang akan membawakan lagu insan biasa di acara tersebut bismillah lancar bismillah sukses untuk acaranya dan selanjutnya juga persahabat ya, informasi penting untuk warga Konoha yang belum voting Buda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 di tahap pertama, yuk sama-sama kita dukung Bunda Lesti untuk menjadi nominasi di SCTV Music Award 2023. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa kembali meraih piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023. Dukung terus Bunda Lesti persahabat untuk masuk nominasi SCTV Music Award 2023. Caranya gampang banget nih, persahabat. Kalian tinggal follow Instagram SCTV, Twitter SCTV, Tiktok SCTV dan Facebook SCTV. Lalu kalian isi form vote. Hap pertama, dengan link-linknya ada di bio SCTV Music World. 2023 Mudah-mudahan kita semakin kompak untuk selalu mensupport yang terbaik seorang Lesti. Berikutnya, para sahabat kita simak juga di pasingannya Pub Dance ya, satu jam yang lalu. Pub Dance mengunggah, tentunya bingkisan makanan. Ternyata pop dance itu waktu sahur, persahabatnya membagikan tentunya makanan. Wah, Masya Allah, berbagi makanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya untuk pub dance. Mudah-mudahan barokah, lancar terus rezekinya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, Masya Allah.